Dalam vlog tersebut, Bang Abdal koalit bersama Bang Aril ya, ini tentunya membahas seputar hari ulang tahun Abang Bilar dan kita semakin bangga kepada Bang Aril menyampaikan bahwa Rizky Bilar sangat wajar memposting pemberian hadiah dari orang yang tersayang bersahabat ya, yang mana tentunya sebelumnya pada heboh banget ketika Rizky Bilar memposting hadiah sepeda motor dari DDOST. Itu hal sangat wajar, kata Bang Ariel. Tentunya, kita sebagai fans yang tentunya mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Postingan tersebut juga telah diunggah atau post kembali oleh akun Algin Sahabat Leslar. Ada kalimat caption yang dituliskan: "Heboh banget nyawa, wajarlah diposting kakak bahagia banget dapat pemberian dari orang yang disayang." yang panas makin panas ya tuh, para sahabat ya. Hal yang sangat wajar tentunya dilakukan oleh Rizky Bilar mendapat hadiah spesial dari orang yang sangat disayang dan sangat dicintainya. Kita doakan yang terbaik saja mudah-mudahan tentunya Bilar dan Lesti selalu diberikan kebahagiaan. Dan selanjutnya bersahabat ya, Alhamdulillah kita mendapatkan vitamin bahagia dan manja banget dari Dedek Lesti. Kita lihat di sini luar biasa, baru saja Dedek Lesti mengunggah sebuah postingan foto terbaru video yang bersahabat ya luar biasa, membuat kita semakin bangga dan bahagia. Tentunya ini postingan hari ini, dan kita salvo sama lagu background yang diposting oleh Dede Yeni, ya pemimpinmu dari Rizky Bilar, Pak Sabat. Ya, mudah-mudahan tentunya Dede Lesti diberikan kesehatan, dan tentunya untuk usahanya selalu diberikan kelancaran. Amin, ya rohwal alamin. Postingan sebuah juga telah diunggah. Atau dripos oleh akun Leslar Lovatics. Ada kalimat caption yang dituliskan si Dedek kalau pakai yang cerah-cerah makin cakep. Kalau gue ngerasa sebaliknya. Wow. <laughs> Tentunya memang luar biasa banget penampilan Lesti hari ini. Kita lihat di guys pribadinya luar biasa. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kita ini persabath ya. Tetap pantengin channel ini mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar terbaru dari idola kesayangan kita. Inilah informasi di sore hari ini para sahabat Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh